kita beribadat dalam bulan Ramadan tak timbul takwa maka tak sampai hasil maksud yang dikatakan puasa dan ibadat dalam bulan Ramadan nah tu yang pertama yang kedua puasa Ramadan ada hanya 29 sampai 30 hari maka orang yang berpuasa berpuasa hendaklah menyempurnakan bilangannya sampai ke akhir bulan nah puasa 29 30 yang tak ada lebih pada itu dan tak ada kurang pada 29. Yang ketiga, orang sakit dan musafir. Atau lagi dah, orang tua, orang yang tidak kuasa berpuasa. Fiqh qarni diharus berbuka dan mengqadonyo selepas Ramadan. Ini hak jelah-jelah ni sakut dengan hukum. Yang keempat, jika tidak kuasa qada puasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa yang dikasihi sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari jemaah yang pertama di dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Uh, kita masuk di dalam ketah yang saya sediakan kepada kita sebagai seduk teh daripada ayat Al-Quranul Karim. Sedukan dari ayat 183 sampai 187 Surah Al-Baqarah berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan. Ha ni kalau dia kita baca ayat apa maknanya? Biasalah. Cuma nak jadi satu sedukte yang kita baca ayat, gapa kita boleh Hubungnya dengan puasa Ramadan. Yang pertama, seruan puasa di bulan Ramadan adalah ditentukan ke atas orang-orang yang beriman Supaya mereka bertakwa. Sebab Allah ta'ala ayat firman, La'allakum tattaqun. Saya nak kait dengan, dua perkataan takwa. Kalau kita tengok dalam 183 Allah longtahi dengan la'andakum tattaqun. Puasa difardukan ke atas umat Islam ni supaya kamu semua bertakwa Kalau tengok pada ayat 187 kadzalika yubayinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami kepada manusia, mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Jadi ini ayat katanya, seguguh ayat sakuk dengan poso ni, dia long longtai dengan takwa, takwa. Pakalumisa katanya kita poso, kita beribadat dalam bulan Ramadan, tak timbul takwa. Maka tak sapa hasil maksud yang dikatakan poso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 setiap korani diharus berbuka dan mengqadanya selepas Ramadan. Ini ni ha jelah inilah ni sakut dengan hukum. Yang keempat, jika tidak kuasa qada puasa maka diganti dengan membayar fidyah. Bukan bayar kifarat dah ni. Kifarat tu reng lain, fidyah ni maknanya bayar makan ia panggil. iaitu memberi makan memberi makan kepada orang fakir miskin. Jika dia berkuasa memberi makan lebih dari had batasai tersebut maka lebih baik dan dia dialu-alukan. Mana-mana kalulah dia kena bui beras secupok, Hak dia tak puasa sehari itu, bui kepada orang fakir miskin. Maka kala, kalau lebih daripada secupok tu lebih molek bagi dia. Nah, ni no, ayat katanya dalam Islam ni galak supaya wie lebih lebih lebih lebih lebih. Ha gitulah. Yang kelima Berpuasa adalah lebih baik Dari tidak berpuasa Dan lebih baik Dari membayar Video Jika mereka mengetahui Hikmat di sebaliknya Supaya dengan orang Musafir tak? Kalau Musafir ya boleh Caisip Dia boleh buka puasa Tapi Puasa lebih molek Daripada buka puasa Supaya dengan orang Sakit Sikit-sikit Boleh ok tak? Kalau boleh ok puasa Puasa Kalau dia tak boleh ok Ah jangan duduk kencing sangat. Sebab tu Allah Taala ayat katanya wa antasumu khairul lakum. Pasa tu lebih baik bagi kamu. Lepas tu dalam nyakit dalam hanak nak no, nyau-nyau no orang ni. Lebih baiknya orang tu duduk dalam dari lapar daripada duduk dalam dari kenyih semo. So orang apabila duduk dalam kenyih pagi, tengah hari, malam, nak tidur lolo tu kenyih perut bayang. Ha ni nyakit banyak masuk duk dalam tubuh badai dia sebab tu lapar ni adalah salah satu ubat untuk perubat diri kita nak yang kena Boleh Ramadan diturunkan al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan yang menjelaskan petunjuk serta perbezaan antara yang benar dengan yang salah ini al-Quran Tim-tim yang Allah Ta'ala cerita kepada kita. Nah, kera'a itulah yang akan, apa? yang menjadi penentu yang betul dan yang salah. Sebab tu kita kena ngaji kera'a, kena baca kera'a, kena reti kera'a, kena beramal dengan kera'a, kena hidup dengan kera'a, dunia sampai ke akhirat. Yang ketujuh, orang yang menyaksikan anak bule Ramadan atau mengetahuinya, tak mesti anak, anak orang kena tengok anak bule berlaku. Tapi orang yang tahu Ha, Nampak anak boleh tu Maka hendaklah dia berpuasa Dan beritahu kepada orang ramai Supaya berpuasa Sebab tu kena dah dah, Kita duduk di mana-mana saja Atas muka dunia ni Dan nampak anak boleh Kena perakat kepada orang ramai Katanya nampaklah anak boleh Yang kelapai Allah menghendaki kemudahan Bagi hamba-hambanya Dengan memberi peluai Berbuka puasa Bagi mereka yang tidak kuasa berpuasa Yang hidup Nah, tahu katanya Tak ruak Tak kuasa puasa. Maka tuhan Dia nak menjadi mudah Bukan nah, Maka Bagi orang tua Orang nyakit Orang duduk dalam musafir Dan sebagainya Dan tidak menghendaki mereka Menanggung kesusahan dalam semua hal Allah yang tak ada nak Menjadi kita susah. Nah, tu ni nak katanya Murahnya Allah tak ada Kepada Kita semua Sebagai hamba Nya yang ke-9 Hendaklah orang berimeh Mengagungkan Allah Dengan mengucap takbir Allahu Akbar nah, Ini masuk di dalam semaya Luar pada semaya Galak supaya kita Selalunya sebut Allahu Akbar Nah Ataupun Allahu Akbaru Kabira Walhamdulillahi kathira nah, Itu sebuah yang kita sebut Di dalam semaya kita Dan luar semaya pun Boleh Molek Molekna Kalau kita sebut Sok Nah sama ada ketika berpuasa atau ketika beriktikaf dan setelah mengetahui pengisytiharan hari kebesaran dalam Islam iaitu yang Aidil Fitr. Neh hay rayo Aidil Fitr. Aidil Fitri ini kena tulis molek. Saya berasa nak raya kepada sankom kita duk berubuh yo alik belakang itu tak penuh deh. Aidil Fitr, Al Fitr, alih la fatara. Jangan dik tulis fataroya yang eh yo". yo tak ada alik belakang. Banyak kita dah tengok pai-pai orang dah tulis Selamat Hari Raya Idil Fitri Idil Fitri itu tak ada ya, tak ingat molek itu Siapa tulis, kena wayak katanya jangan bubuh ya Balik belakang Idil Fitr, R sahaja ya Bukan Idil Fitri dengan ya Tak kena itu nah? Nah, no, ayat katanya, kita apabila tahu hai raya, maka kita disunat takbih. Ini Allah Ta'ala ayat katanya, supaya kamu membesar, mengagongkan Allah, mengikut apa yang Allah beri petunjuk kepada kamu. Sudah jelma. Sudah jelma ni maknanya sudah sampai. Sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi petunjuk jalan yang benar. Alhamdulillah. Sebab tu kita ni Selanjutnya kena puji Allah membesarkan mengagungkan Allah taala. Yang ke-10. Hmm. <coughs> dalam hal permohonan dan permintaan. ini ni ha doa pula. Jika orang ramai menanyo muhi wahai Muhammad, adakah Allah akan menerima permohonan mereka? Ni tu ha ya. Takut-takut orang tu duk dalam doa dia. Hey, ya Allah, ya Allah akak suara ni supaya laung dah. Ha tu gitulah. Jikalau Allah hampir maka mereka akan berdoa. Jikalau Allah jauh maka mereka akan melaung dengan laungan suara kuat. Maka ketahuilah bahawa Allah sangat hampir. Ha, tu sebab tu dalam doa kita tak mesti katanya kita kena doa laung suara Tuhan dekat dengan kita. Tu sebab tu Allah berayat katanya fa inni qarib. Aku dekat hang ya, ngam. Bisik pun aku dengar. Dari hatimu aku gerti. Gapoh hukum duduk mitok. gitulah. Dengan mereka ada ham, Sangat hampir dengan mereka. Serta memperkenankan permohonan orang yang berdoa jika mereka memohon dengan penuh keimanan dan khosyuk hati. Sebab tu doa kita adalah semaya ke luar semaya. We khosyuk lah. Jangan hidup. Sudah. Sudah. Jangan hidup apa tak lagi doa hati yang lagu Allah Ta'ala tak terima doa tu sama sekali Nah, inilah menunjukkan bahawa digalakkan berdoa setiap masa tak kira kita duduk atas sikat atas motor Nah, buat gapa-gapa mulalah kita dengan doa dan ada juga setengah-setengah akhir pun dengan doa juga nak tu sebab tu kita kena doa doa kadang-kadang akad tangi kadang-kadang tak akad tangi nak saya ni mudah-mudah. Kalau orang-orang kata ndo bisa saja ni. Orang-orang katanya setiap doa kena akak tangi. Saya cuba kita tanya katanya nak masuk jambe kena doa akak tangi tak? Kalau di pintu jambe, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba is masuk jambe. Dak tak mesti. Nak? Setengah-setengah doa tak ada kena akak tangi. Setengah-setengah doa akak tangi. Nah, tapi Nabi ada riyak katanya apabila kita doa dengan akak tangis mitok mitok mitok mitok mitok Allah Taala malu kalau sekiranya seorang hamba tu doa akak tangis mitok mitok kalau Tuhan tak terima. Tuhan malu pula. Ha ni tanda katanya akak tangis adalah sebahagia daripada cara berdoa. Tapi bukan semua doa akak tangis dak. Doa dengan mulut saja pun ada juga. Nah, gitulah. Yang ke Allah memerintah setiap orang yang menyahut seruan dan berimej kepadanya supaya mereka sentiasa berada di atas kebenaran. Ani nak uji kita, doa minta sokmo kita duduk di atas kebenaran. Ihdinassiratal mustaqim. kalau kaliskionya kita paham dan dok mitok sungguh-sungguh dalam semaya kita dan luar semaya. Mitok we Allah tunjuk kepada kita jalan yang betul, jalan yang lurus hatulah ihdinassiratal mustaqim yang, ke, yang kedua belah dihalalkan suami bersetubuh dengan isterinya pada malam bulan ramadhan Kau ni kita pun tahu belaka. Ya tengah hari ya mula daripada orang bang subuh sampai orang bang maghrib. Apa tu takleh. Makan minum setubuh dan buat perkara yang membatalkan puasa. Takleh. Tapi di malam hari mula daripada orang bang maghrib sampai orang bang subuh. Boleh. Suami isteri bersetubuh kerana suami dengan isteri adalah seperti pakaian yang saling menutup akan sebahagia yang lain tu hebat anda yang dengan pakaian kita dengan bini sebab tu dinamakan setubuh Nah bukan dua tubuh tak? setubuh istilah daripada duduk sekali di antara suami dan isteri yang ketiga belah Allah mengetahui bahawa kamu menahan dari berstubuh dengan isteri kamu kerana pada permulaan Islam diharamkan bersetubuh di antara suami isteri di siang dan malam bulan Ramadan. Nah, maka Allah memberi kelonggaran dan kemudahan kepada kamu serta menerima taubat dan memaafkan kesalahan kamu. Sebab apa tu? Sebab mula-mula tahun yang kedua hijrah Allah Taala perintah supaya posol Patut petong jangan jangan jima. Maka orang okay. yang jadi laki bini, dia mengungitnya. Eh, tak boleh jemuk. Padahal benar-benar halal, tak boleh jemuk. Maka ada setengah-setengah sahabat, dia gelisah. Gelisah, lepas tu dia tubuh dengan bini dia. Ini pada permulaan -e fardu puasa di di Madinah pada waktu tu. Lepas tu, Lepas pada tu lah, Allah raya katanya boleh. Wahillalakum laylatas sayam ialah ia itunya boleh boleh bersetubuh arrafatu ila nisaikum setelah larang bersetubuh di malam hari dihapuskan maka setubuhilah tu harayat setubuhilah bukan bukan wajib ni tapi beri harus maknanya beri uh, apa ni kelonggaran kepada orang-orang yang menjadi suami isteri isteri-isteri kamu besan tolong bagi belah-belah nak nak baca yang kedua dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu Iaitu dengan mencari kerada'i Allah Kerana menyahuti perintahnya Bukan kerana nafsu syahwat saja. sahaja nah, itu Sebab itulah Kita setubuh laki bining dalam bulan Ramadan Bukan untuk nak sambil Cry kita dah Tapi untuk apa? Untuk menyahuti Hak Allah ta'ala raya katanya halal boleh Maka kita Chaisik dia panggil untuk kita setubuh suami dan isteri yang ke keempat belah makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar ha, daripada zaman dulu sahabat sahabat Nabi dah ambil ke apa? ambil benih putih dengan benih hitam duduk penat tengok bila lah nak cerak benih putih dengan benih hitam tapi bukan maksud lagu tu maksud di sini iaitunya waktu fajar waktu bersubuh itu tak? iaitu terbit fajar sadiq atau azan waktu subuh boleh makan boleh minum tapi apabila siapa ada waktu subuh maka haram makan ha, itu sebab zaman dulu ia tak ada jah pelita-pelita pun tak ada pakai dama cucu ngapi api saja ha, itu nak ayat katanya zaman-zaman dulu maka apabila Allah Ta'ala ayat katanya minal fajar. Ha, Terbitnya fajar Maka Mula situlah Orang mula berpuasa Dan sempurnakanlah puasa Di siang hari hingga ke malam Iaitunya masuk waktu maghrib Maksud di sini Waktu malam Iaitu Jatuhnya matahari Suti Habis walaupun Bomi ni tak ada nampak Gelak lagi Tapi apabila matahari jatuh semua Maka Dikir katanya Masuknya waktu malam Keping yang kedua Yang kelima belah Allah melarang suami. Larang apa tu larang tok laki. Jangilah kamu stubuhi isteri kamu pada malam dan siang ketika sedang berektikaf di masjid. Nah, ini ni ingat molek ni. Nah, orang-orang ha duduk berektikaf di masjid, niat iktikaf dah. Lepas tu dia curi-curi masa ai tak leh. Eh. Mek yang aku to klek. Nah. Klek di rumah. Batu kis tubuh dengan bini maka batal dah i'tikaf. Ni tu hal aram benar-benar wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu stubuh dengan isteri ketika kamu beriktikaf di masjid. Ada nah, sebab tu, orang jantan, orang tino tak. Kalau bolehnya no? kena u ok waktu tu, 9 hari, 10 hari. Lepas, tu? Lepas pada tu, nah, halallah bagi kita. Yang kes, yang kena belah akhir sekali. Tapi ada lagi dah alat belakang ni. saya guna masa panjer sikitlah eh, pagi hari ini. Itulah batas-batas larangan Allah. Tuhan raya. Koket yang Allah Taala larang. Janganlah kamu menghampirinya. Dia gapo-gapo dah. Dia tu hal arang nabi larang jangan kita masuk kat. Ha tu kita duduk duk buat gapo-gapo pasang dekat-dekat dengan koket dia jangan. Dekat dengan pagar ha tu. Jalan tu jangan bahaya tu yang nak lam siapa kau nak no. benda yang berikut demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya peraturia-peraturia kepada manusia semoga mereka bertakwa sebab tu tengok keping yang pertama dengan keping yang kedua tak? saya buat apa buat petok jadi silim takwa-takwa nak no, ayat katanya dalam hal ayat Allah Ta'ala raya kepada kita berpuasa dan berada di dalam bulan Ramadan ni supaya bertakwa Alhamdulillah. Ha, cuba kita tengok lagi doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Himpunan segala doa yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni doa sahabat pun diminta dengan Nabi. Yaya katanya Nabi, Nabi ni doa banyak, banyak Nabi doa tu doa ni kita tak ingat cuba Nabi royak doa yang pesan yang ruwap-ruwam semua Nabi ajar kita so doa sudah lepas tu dia masuk semua doa yang Nabi minta tu Nabi pun ajar sahabat tengok ni, ni royak katanya sahabat dia reti dia tahu katanya Nabi doa dalam doa do dia tu banyak lepas tu minta wah peluk wah peluk-wah peluk ni mana wah pisik Nabi, kalau royak kita sikit wah pisik, wah peluk Nah itu nabi pengajar Allahumma inni as'aluka min <tasiiltan> khairi <birat dari> ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa a'udzu bika min sharri ma sta'adzabika minhu nabiyyuka Muhammad wa antal musta'an wa 'alaykal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ha ni hadis ada di dalam at-Tirmizi 3521. Maksudnya ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan -ke yang dipohonkan oleh nabi Muhammad nabi Muhammad. Maknanya Tuhai Aku mitok do'u gapu hak Nabi mu duk mitok. Aku mitok sumu. Ha, begitu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan seperti mana yang dimitok berlindung oleh Nabi Muhammad. Ha, itu. Iaitu gapu. Sumu hak Nabi mitok jauh. Aku pun mitok lagi tu. Ha, itu. Yang apa lagi? Engkau sahaja yang dimitok pertolongi dan atas pertolong sahaja yang mencukupi. Maknanya memadalah ya Allah. Mu lah tepat aku minta. Nak? Dan tiada daya serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan dan kekuatan ya Allah. Ah tu la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara, so, de hari ni kita pakak ngapa doa ni? We ingat muluk. Ku siapa buih muluk. Nak nak boleh siapa buka puasa petang Karen, ngapa we ingat lalu. Patu selit dalam doa kita baca baca baca baca baca insya-Allah ingat Adakah? Doa yang kedua Bagi orang yang umur 40 naik ke atas ha, ni, Doa yang ada di dalam Kura'ah Ingat, orang yang umur 40 naik ke atas Mulai benar doa dengan doa ni Yang ini terlupa ni Kita umur walaupun tak sapa 40 betapa, Tapi isi yang ada di dalam doa ni Sangat-sangat mulai Dia masuk belakang ni, tuk nenek kita semua Kita, anak, cucu, cicit, cocok kita Amalah kita, yang kita buat Minta Allah ta'ala terima belakang Lepas tu kita pun bertobat dengan Allah ta'ala Wa ala wa Surat Al-Ahqaf ayat yang kelima belah. Wahai tuhanku, ilhamkanlah daku. Maknanya tahu, jadi benar-benar hak -benar masuk di dalam jiwaku, menjadi Supaya tetap bersyukur akan nikmatmu. Yang engkau kurniakan kepadaku, aku Maknanya Hakmu bui gapa kepada aku Wi ilmu, wi bini, wi anak <tuk> wi harta benda, wi gatu, wi gani Wi ilmu ugamu Dan tetap di dalam ugamu ni Alhamdulillah, jadi aku syukur, terima kasih kepadaMu Ya Allah Dan kepada ibu bapak aku nah, Tengok, masuk dalam mu'pok kita Sebab kita boleh jadi setara ni Sebab jasa daripada mu'pok kita Dia telur beranuk ke kita tak? Telur pera kita, didik kita Wi gatu, wi gani Ha, tu. kepada makpak jangan kita lupa sama sekali dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan yang meresap, meresap maknanya berserah, masuk ke dalam jiwa zuriak keturunan aku ha, tu. anak cucu kita, kita pengen huang apa nak berlaku nak tahu masa depan ni. selama mana benih kita duk ada turun kepada anak cucu cicit-cocok, maka awak benar-benar orang maulik amal soleh, peheh, ugamu, reti Masuk dalam jiwa anak-anakku, cucu-cucu aku Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu Dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu Alhamdulillah Doa berbuka posa Eh, apa saya bubuh doa berbuka posa Banyak doa berbuka posa Tapi, salah satu daripada doa ni Iaitunya Allahumma laka sumna Wa ala rizqika Aftarna Fataqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Rawahu addarukutni Nombor hadis 2303. Wahai Allah, kami berpuasa keranomu. Berbuka puasa dengan rezikimu. Terima lah amalah kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sebab tu kita nak buka puasa, right? jangan lupa kita berdoa. Lepas nak doa dengan doa lain pun ada. Nak doa dengan doa ni pun, Alhamdulillah. Akhir sekali, zikir selepas salat witi. Ini sebab tu, sebab kita semaya esokmo deh witay dalam bulan Ramadan ni. Patu luar daripada Ramadan pun kita selalu juga witay tu semaya witay. Maka selepas daripada kita wis halal semaya witay lepas pada astagfirullah astagfirullah astagfirullah ha, baca ni. Baca pandak ah. Eh. Eh, apa ni? Subhanal malikil quddus. Baca ni. Tak ada siapa duk masa tak ingat ni. Subhanal Malikil Quddus. Hadis ada di dalam Sunan An-Nasa'i nombor 1752 dan 1753. Dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya. Maksudnya apa? Maha suci Allah yang menjadi raja lagi maha bersih. Ha tu. Patu Nabi baca lagu mana ni? Baginda membacanya tiga kali atau sebab waktu malam ni dak siapa hok tak biasa baca lagi hok ni berlepah pada semaya wite subhanal malikil qudus baca tiga kali dan memanjangkan suara pada kali yang ketiga maknanya hok satu sekali subhanal malikil qudus ada lagi satu riwayat rabbul malaikati waruh ada lagi sebahagian hadis. Tapi tak apalah, saya buat mari sikit ni untuk jadikan sebagai Baca bacaan kepada kita. Jangan lupa ni. Mula daripada sekarang ni, patut selalu kita semaya witai tiap-tiap malam, tiap-tiap masa hak kita boleh semaya, eh? maka baca lah ni selepas daripada nak kita semaya. Wallahu a'lam. Wassallallahu alannabiina ala Muhammad wa ala alihi wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.